Sobat di sini dan sobat di sana, meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi, ya. sekalian hari kali ini akan membahas tentang alokasia spesies Sulawesi atau alokasia tandu rusa. Orang-orang menyebutnya alokasia jegidjend, eh, ya. Jeklin, ya, jegidjend. Nah, sebenarnya namanya apa sih alokasia ini? Oke, okay, kita akan lihat detailnya, karena nama Jackie Chan ini mengundang banyak kontroversi. Apa alasannya? Mari kita ulas lebih jauh, sobat sekalian. Bahas kalian, jadi di Sulawesi ini sebenarnya banyak alokasi yang bagus, bahas kalian yang bisa ditemukan. Ini juga SP Sulawesi yang banyak orang Sulawesi mengklaim bahwa ini zebrina, padahal ini berbeda. Hari buktiin ya, kalau itu bukan zebrina, terlihat. Hari akan bahas lebih detail nanti di video lain untuk perbedaan yang SP Sulawesi ini dengan zebrina. Oke, mata nggak bisa bohong ya, coba di. Zoom tangkai daunnya sama atau tidak mbak? Sama atau beda? Beda. Bagus yang mana nih? Yang Zebrina nah, Keduanya bagus cuman beda karakter ya Dan dari segi daun juga berbeda Nanti Fari akan bahas Bahwa ini bukan Zebrina tapi spesies Sulawesi Dan masih ada banyak lagi untuk yang spesies Sulawesi yang sebenarnya sangat berpotensi Ada Baginda Ini namanya Indonesia banget nih Fari Lebih setuju, Lebih afdol nama Indonesia ya, Baginda. Ini juga bagus nih dari Sulawesi. Nah, kita akan bahas alokasia SP Sulawesi yang tandu sa Sebenarnya ditemukan di mana sih untuk alokasia tandu rusa ini? Ini ditemukan di Sulawesi Utara, tepatnya di Pinolosian, Bolang Mundu, Balong Mando ya. Oke, hari mendapatkan info dari teman yang ada di Sulawesi bahwa alokasiatan durusa ini ada beberapa varian sobat sekalian. bentuk daunnya berbeda-beda. ini te ditemukan tepatnya di perkebunan di area perusahaan perkebunan di Pinolosian Bolangmodo Selatan Sulawesi Utara sobat sekalian. dan ini pertama ditemukan 2006. 2006 pertama ditemukan. dan kenapa namanya belum resmi? atau belum terregistrasi karena ini masih termasuk temuan baru sobat sekalian dan kemarin sempat kontroversi bahwa alokasia ini akan disematkan nama Jacqueline setahu fahri mbak Jacqueline ini adalah pedagang pengumpul alokasia di sana jadi ada hunter orang-orang yang mencari di hutan alokasia ini kemudian dikumpulkan oleh Mbak Jacqueline tersebut dan dijual Dan Mbak Jaeglin ini ingin Sekali menyematkan namanya Menjadi alokasia Jaeglin Dari Fahri pribadi Fahri kurang setuju Ya sumpah sekalian Karena kenapa? Untuk kita menyematkan Nama kita di sebuah tanaman itu Sebaiknya Untuk orang-orang yang Kita menghormati orang-orang yang sudah Mendedikasikan namanya untuk tanaman Contohnya kalau Anggrek nih ada Dendrobium sutiknoi, kemudian Sibidium harti tuh, kemudian ada Papio pedilum seperti yang dari Papua. Mereka memang tokoh tanaman yang sudah lama malang melintang di dunia tanaman. Kemudian contoh yang dari luar ada Roberto Burlemanx, beliau adalah kolektor aroi ternama dan juga ahli landscape tanaman di abad 20 sekarang beliau udah 4 Kemudian Philodendron jupi itu untuk menghargai jupmonen Beliau juga pengamat aroid Kemudian Philodendron mayoi untuk menghargai dokter mayoi nah, Kalau kita masih belum lama di dan baru pedagang kelasnya ya Kok rasanya kurang afdol kalau kita ingin menyematkan nama kita di tanaman Kecuali kalau kita menyilang sendiri seperti pak nugrus yang dari semarang penyelenggara radio oke oke saja nama kita mau disematkan untuk silangan kita tapi kalau untuk spesies yang dari alam apalagi dari sulawesi ya hari rasa lebih afdol nih kalau namanya yang indonesia banget pak jeklin itu kalau orang mendengar jeklin tidak akan terbayang bahwa dia orang indonesia tuh tapi kalau seperti supardi i hartinah tum itu indonesia banget gitu dan Tandurusa itu malah Indonesia banget ya Atau Sulawesi YNC gitu, Itu Indonesia banget Jadi Fahri pengennya Untuk tanaman-tanaman yang asli Indonesia itu Namanya bisa Indonesia banget Mewakili bahwa identitasnya itu berasal dari Indonesia Sobat sekalian Jadi ternyata penemu pertamanya Bukan Mbak Jebri tersebut ya Tetapi Masyarakat di sekitar sana Kalau dari info dari orang sana Yang menemukan bahwa yang menemukan adalah penduduk sana dan ini belum masuk ke daftar tanaman jadi perlu diregistrasikan jadi Fahri Harap nanti ke depan ini diregistrasi dengan nama yang indonesia banget seperti Sulawesi NC atau Tandu Nusa gitu. contohnya adalah ini ini termasuk anggrek temuan baru, spesies baru ini. Paleopsis kapuasensis ini yang menemukan cerita dari teman saya, Mas Gun, Gugun Orchid. Beliau yang menemukan pertama kali, 2007 atau 2008 paling agak lupa, dan beliau juga tidak mengklaim namanya jadi Gugun, uh, Paleopsis Gugun, atau Gundawan gitu ya. Tapi beliau uh, akhirnya, tetapi akhirnya ini diregistrasikan nama daerahnya, yaitu Kapuasensis. Valenopsis Kapuasensis Karena ditemukan di Hulu Kalimantan Jadi kalau Kapuasensis itu kan Indonesia banget Ya nah, ini Sulawesiensis itu kan Sulawesi banget sobat sekalian Itu harapan kami Karena ternyata banyak sekali yang WA, DM saya Kemudian Messenger di Facebook Intinya teman-teman keberatan kalau namanya jadi Jegijan atau Jeglin tadi ya itu ya Mbak Green semoga menonton video ini ya kami nggak maksud menyinggung cuman ini opini kami atau argumen kami seperti ini sobat sekalian ini sangat indah sangat berpotensi untuk tanaman koleksi yang kita juga bisa ekspor ya tapi sebaiknya untuk saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi nih Halo yang ada di Sulawesi saudara-saudaraku yang ada di Sulawesi apa Kariba baji-bajiki apa kaiba baji-bajiki ya Oke, okay, sobat sekalian yang ada di Sulawesi, sebaiknya sobat jangan memburu terus yang ada di Sulawesi ya Dibudidayakan dulu, kalau mau dijual, jangan dijual kiloan, sobat sekalian Jangan dijual kiloan cabutan gitu ya Nanti lama-lama habis sobat sekalian, kasihan generasi kita yang akan datang, anak, -anak cucu kita Udah gak ada nanti di habitatnya ya Kan sayang sekali, karena ini berpotensi loh sobat sekalian Tuh, peginda ini juga berpotensi Ambil secukupnya di alam, kita budidayakan kita perbanyak dulu Nanti dijual kalau udah jadi gini Dan harganya juga lumayan kalau udah jadi, sobat sekalian Farin bisa jual 5 juta ini Udah jadi seperti ini Beda kalau kiloan, kiloan satu kilo dapat banyak Duh sayang banget ya kalau dijual kiloan, kayak jual kangkung gitu, sobat sekalian Sayang sekali, kita kurang menghargai tanaman kesannya kalau dijual kiloan, sobat sekalian Jadi kayak jual media ya kalau kiloan itu kalau bisa jual yang sudah jadi seperti ini, ini berpotensi untuk diekspor. Ini akan mengangkat perekonomian masyarakat di Sulawesi. Asalkan kita mengelolanya dengan bijak semua sekalian. Jangan sampai dihabisi, dijual gilauan. Aduh sayang banget, Fahri paling ngeri kalau lihat orang yang jual-jual kiloan gitu. Kalau mau jual kiloan cari kampung aja, Kak. Itu ya, buat dijual kiloan. Sobat sekalian, alokasi tandu rusa ini memang bentuknya mirip sekali dengan tanduk rusa. Kemudian struktur daurnya, ini lidery atau kasar. Dan seperti ada bulu-bulu, kelihatan bulu-bulunya? Dan gradasi warnanya itu sangat bagus ya. Ada kekuningan atau hijau pupus, kemudian ada warna gelapnya, hijau kehitaman. Gradasi warnanya itu sangat bagus. Alokasia tandurusa Dan veins atau urat-urat daun ini terlihat sangat jelas Seperti maso Bagus sekali Untuk daun alokasia tandurusa Dan petiolet atau tangkai daun Ini ketika kurang cahaya akan memanjang seperti ini Tapi ketika cahayanya cukup Dia akan tajuknya akan pendek Dan motif atau struktur pada tangkai daun ini halus ya Halus dan ada guratan-guratan seperti mozaik Seperti atau hampir mirip seperti pada alokasia zebrina Ini daun dari alokasia tandurusa Jadi untuk Mbak Jacqueline memang kita appreciate banget karena memang Mbak Jacqueline ini pertama yang mempopulerkan untuk alokasia tandurusa ini ya Mbak Jacqueline ya. Jadi untuk nama dagang oke okay lah pakai nama Jacqueline tapi Fahri Arab untuk nama registernya nama resmi secara ilmiahnya yang Indonesia banget seperti tandurusa atau alokasia Sulawesi gitu kan bagus ya. Sobat sekalian, jangan kemana-mana ya. Video selanjutnya, Fahri akan bahas bedanya alokasia SP Sulawesi yang orang-orang sana katanya ini adalah Zebrina. Nah, Fahri akan jelaskan perbedaannya yang Zebrina. Endemik Filipin kok katanya ada di Sulawesi. Apakah benar? Sobat penasaran? Jangan kemana-mana, selalu ikutin channel Fahri Orchid. Dadah! Oke okay, itu tentang alokasia tandu SP Sulawesi yang semoga kedepannya akan diregister dengan namanya Indonesia banget sumpah sekalian Jadi Fahri harap teman-teman sekalian sumpah, sumpah sekalian Mulai sekarang jangan sebut alokasia Chan JG atau JGD SP Sulawesi gitu aja atau rusa Semoga video ini bermanfaatnya, ya sumpah sekalian Sampai jumpa di video selanjutnya Yuk.